Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ngaos Ngaji obrolan zaman sekarang Yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi alamin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Berjumpa lagi dengan saya Hasan Nawardi Untuk membincangkan berbagai permasalahan Dalam kehidupan kita sehari-hari Tema yang akan uh, saya angkat pada sesi ini adalah tentang otak. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam proses belajar di antara semua anggota tubuh yang paling berkepentingan ketika belajar, ketika berpikir, adalah otak, bukan dengkul, bukan tangan atau agata tubuh yang lainnya. Karena otak adalah yang paling berperan dalam belajar, maka baik pendidik maupun peserta didik harus sama-sama memahami bagaimana cara kerja otak. Apa saja yang bisa memaksimalkan fungsi otak. Apa saja yang bisa menghambat cara otak bekerja ini sangat penting sekali sehingga proses belajar atau proses berpikir bisa menghasilkan kesimpulan atau hasil belajar yang maksimal ada beberapa peserta didik yang hasil belajarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan gurunya mengharapkan bagus, siswa bersangkutan juga mengharapkan nilainya bagus, tapi kenyataannya tidak. Teman-teman sekalian, khususnya para orang tua, juga para guru, para pendidik, jangan buru-buru memponis bahwa anak itu adalah bodoh atau anak itu mengalami hambatan belajar. Jangan terlalu buru-buru. ya, Karena bisa saja proses penyebabnya Kenapa nilainya di bawah yang diharapkan? Bisa saja penyebabnya adalah proses KBM belajar mengajar yang tidak sesuai dengan cara kerja otak. Kita sendiri ya, terkadang merasakan dalam kondisi tertentu, di tempat tertentu, suasana tertentu, kita tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa membaca. Tidak bisa belajar secara fokus, misalnya dalam kondisi ngantuk, dalam kondisi terlalu kekenyangan, dalam kondisi lelah, kita agak sulit bisa belajar dengan maksimal, atau kita berada di sebuah tempat mungkin AC-nya terlalu dingin, atau sebaliknya terlalu panas, tempatnya bising, bau, misalnya karena lokasi kelas itu. Di samping tempat pembuangan sampah, di seberangnya itu ada ada rel kereta api yang setiap saat berbunyi, ya. Ada jalan raya sehingga kondisinya sangat bising, ya. Sudah bau, bising, ya. Panas pula. Di kelas itu dalam kondisi seperti ini agak sulit seseorang atau seorang peserta didik untuk bisa konsentrasi dalam belajar. Kenapa demikian? Para ahli otak membagi otak kepada beberapa bagian. Ternyata otak itu sebuah kesatuan, tapi memiliki fungsi-fungsi atau cara kerja yang berbeda-beda. Ada para ahli yang membagi otak itu belahan kanan dan belahan kiri, ada juga yang membagi otak belakang, otak tengah, dan otak depan. Ada juga yang membagi, dan ini yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini, otak itu ada yang disebut dengan otak reptil. Binatang-binatang reptil memiliki jenis otak ini, yaitu insting untuk bertahan hidup. Fungsi otak reptil adalah melindungi diri dari hal-hal yang membahayakan. Coba kita lihat binatang, ya, ketika ada bahaya, dia akan berlari atau menyerang. Ini insting yang dimiliki oleh binatang-binatang reptil. Dan kita sebagai manusia juga punya otak reptil ini, yang ada hubungannya dengan rasa aman. Hal-hal yang membahayakan, yang mengancam, itu otak reptil akan berfungsi. Ya, maka ketika kondisinya, misalnya seorang siswa belajar dalam kondisi ketakutan, gurunya galak atau tadi suasana kelasnya yang sangat panas atau sangat dingin, orang seperti ini tidak bisa belajar dengan maksimal karena otak reptilnya bekerja dengan baik. ya Berfungsi. Dia bukannya sibuk belajar, tapi justru dia sibuk untuk menghindari menjauh dari ancaman-ancaman tersebut. Karena itu, sahabat-sahabat, teman-teman, e, Ngaos, ngaji obrolan zaman sekarang, yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang tua, sebagai guru, pastikan bahwa anak Anda, murid Anda, sudah sarapan ketika masuk ke kelas ketika pelajaran mau dimulai karena kalau dia lapar dia tidak akan maksimal dalam belajar ketika lapar binatang itu buas binatang itu liar ya dan yang dipikirkan adalah bagaimana cara memangsa bagaimana cara cara mendapatkan buruan dalam kondisi lapar, seorang peserta didik dia akan terganggu dengan, eh, dengan rasa laparnya itu. Ya. Sehingga dipastikan dia sudah sarapan. Ya. Ini otak yang pertama, otak reptil yang juga dimiliki oleh manusia. Jenis yang kedua adalah sistem limbik atau otak mamalia. Otak yang dimiliki oleh binatang mamalia, binatang menyusui, binatang berkaki empat. Otak ini terkait dengan kemampuan memori, menghafal sesuatu. Kemampuan berempati, bersosial. Di sini ada kecerdasan, Mem membela kelompok. ya Ada ego kelompok di sini, walaupun egonya hanya sebatas kelompoknya saja. Ya, seperti kita lihat kawanan haina, kawanan singa, gajah, dan beberapa binatang yang lainnya Bagaimana dia akan bahkan berani mengorbankan dirinya untuk melindungi anak atau kelompoknya Dan otak mamalia ini juga dimiliki oleh kita sebagai manusia Kalau seorang peserta didik Emosinya belum stabil, jangan dimulai pelajaran. Sebelum mulai pelajaran, hadirkan dulu mereka pikirannya di dalam kelas. Jangan yang hadir hanya fisiknya saja, pikirannya masih di rumah, masih ingat bagaimana orang tuanya mungkin cekcok, ya, atau ada hal-hal yang lain yang itu terbawa ke dalam kelas, sehingga fisiknya di kelas, tapi pikirannya kemana-mana. Ini agak sulit. Atau juga dia merasa terancam. Ada sesuatu yang membuat dia stres di dalam kelas. Apalagi misalnya seorang guru menjas, melabeling dia, dasar kamu bodoh, kamu tidak berpikir, dan hal-hal lain yang membuat emosinya tidak stabil. Ini akan sangat mengganggu kemampuan berpikir dia, kemampuan belajar dia. Jadi tenangkan dulu, kasih reward, kasih sapaan sehingga mereka betul-betul fisik dan psikisnya hadir di dalam kelas. Perlu melakukan ice breaking, perlu melakukan ambak, apa manfaat bagiku pelajaran yang akan disampaikan itu apa sih manfaat bagi mereka sehingga kalau itu dianggap manfaat, otak reptilnya akan merespon dengan baik. Kalau eksistensinya dihargai oleh guru, maka kompidennya akan muncul dan emosinya akan stabil. Nah, ketika otak reptil dan otak e, limbik, sistem limbiknya, otak mamalianya terpuaskan, maka kemampuan berpikir atau neokortex yang ada pada kita dan ini hanya dimiliki oleh manusia ya Kemampuan berpikir ini Akan bisa bekerja dengan maksimal Dan 80% otak manusia itu adalah neokortex Tapi ketika sesuatu tidak menyenangkan Mengancam, membuat emosinya menjadi tidak stabil Maka sesuatu yang akan masuk seperti pelajaran Itu akan tertolak Akan dihadang terlebih dahulu oleh Otak reptil kemudian akan dihadang lagi oleh sistem limbik otak mamalia sehingga tidak bisa masuk neokortek atau otak berpikir. Di sesi selanjutnya saya akan melanjutkan tema ini bagaimana cara memuaskan atau memenuhi kebutuhan otak reptil dan otak mamalia. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwafiq il aqwail warahmatullahi wabarakatuh.